Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengamini bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Karena dengan firman-Mu kami boleh mengenali setiap hal di dalam kehidupan kami Baik itu untuk keperluan mengoreksi diri kami, maupun itu untuk memotivasi kami supaya kami melangkah lebih baik lagi Dan kami percaya Tuhan jika kami sungguh-sungguh mendengarkan setiap firman Tuhan, maka berkat-Mu akan berkelimpahan di dalam kehidupan kami karena itu ajarlah kami ya Tuhan, supaya hati kami tunduk sepenuhnya kepada tuntunan firman-Mu. Dan hidup kami semata-mata hanya dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan. Dan jauhkan kami ya Tuhan dari perilaku-perilaku pikiran-pikiran, bahkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firman-Mu. Wasai kami dengan roh kudus-Mu, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang baik. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakailah hambaMu yang tidak ada apa-apanya ini, hanya oleh kemurahan Tuhan, hambaMu boleh dipercaya untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah umatMu. Karena itu ya Tuhan, urapi pemberitaan ini, jauhkan dari segala kuasa jahat yang mencoba merintangi semuanya itu. Dan kami percaya di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami mampu untuk melakukan setiap FirmanMu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah berada di minggu ke-37 dari pelaksanaan uh, perenungan kita tentang purpose driven life. Dan kebetulan juga di minggu ini kita bersamaan dengan hari doa Alkitab 2021. Jadi, setiap tahun kita memang mengikuti agenda PGI dan agenda LAI, karena kita adalah anggota PGI, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dan juga kita adalah mitra dari lembaga Alkitab Indonesia. Secara rutin, ada beberapa dari jemaat kita, bahkan gereja, ikut mendukung lembaga Alkitab di dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Tahun lalu, bahasa Nias tahun ini ke... Papua. Ya kita terus dukung semuanya itu. LAI punya program Rp90.000 per ayat. Jadi Bapak Ibu bisa hitung ada berapa ayat di Alkitab, ya dikali saja 90.000. Bapak Ibu menyumbang berapa? 100.000 ya berarti dapat satu ayat. Untuk berapa orang yang baca? Bayangkan ya. Dan itu banyak orang berubah karena hanya karena satu ayat. Jadi kalau Bapak Ibu mendukung beberapa ayat, ya beberapa orang akan mengalami perubahan itu. Nah, karena itu tema kita ada penggabungan Yang pertama diambil dari Purpose Driven Life Temanya adalah membagikan pesan kehidupan Anda ya, Atau pesan kehidupanmu Ini dari tema Purpose Driven Life Minggu ke-37 Dan kita hubungkan dengan tema dari Hari Doa Alkitab 2021 Nanti akan saya sampaikan untuk tema Purpose Driven Life diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 10a Mari kita baca bersama-sama sudah ada di depan Tapi kalau Bapak Ibu mau buka di, di Alkitab atau di handphone masing-masing Lebih bagus lagi bisa dicoret atau bisa dikasih tanda 1 Yohanes 5 ayat 10a kita baca sama-sama 1, 2, 3 Barang siapa percaya kepada anak Allah Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya Ya, ini satu ayat pertama ayat yang kedua kita akan bicara tentang tema Hari Doa Alkitab 2021 Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ayat ini sudah cukup dikenal dari Matius 28 ayat yang ke-20b. Mari kita baca bersama-sama. 1 2 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Dua tema ini kalau kita gabungkan maka kita akan ketemu titik temu dari tema ini yaitu kesaksian Pentingnya kesaksian di dalam hidup Karena kita purpose driven life sudah pada topik yang terakhir bicara tentang misi Misi itu erat kaitannya dengan kesaksian Memang, dalam teologi Kristen, yang namanya misi dan pekabaran Injil itu dua hal yang dibedakan. Kalau dalam teologi, tapi kalau umat awam umumnya memahami, ya, misi, ya, pemberitaan Injil, saya juga lebih setuju yang itu, ya, misi, yaitu pemberitaan Injil. Bedanya apa? Kalau misi itu berkaitan dengan pelayanan gereja kepada dunia. Jadi, kalau kayak kita. Membantu korban bencana alam Dan sebagainya, itu kita bermisi Atau membantu Warga-warga di sebuah desa dan, dan seterusnya, tapi kalau Pekabaran Injil, tujuannya adalah Bagaimana mengantarkan orang Untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidupnya Meskipun Dalam satu uh, konferensi Misi dunia, kemudian disepakati Bahwa dalam misi pun kita Memperkenalkan Kristus Ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita menolong orang lain, meskipun tidak ada maksud untuk menuntun orang itu mengenal dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat bagi Dia, tapi ketika kita melakukan kebaikan dengan sendirinya, kita sedang membicarakan Kristus di situ. Kita sedang menghadirkan Kristus di situ. Jadi, mau itu misi, mau itu pekabaran Injil, sama-sama kita memberitakan Injil. Dan ingat, Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan, itu kitab-kitab Injil Tapi yang disebut Injil dalam bahasa Yunaninya Yuanggelion Artinya kabar baik Kabar sukacita itulah Injil yang sesungguhnya Jadi ketika kita memberitakan Injil Tidak semata-mata menceritakan tentang Yesus itu Kapan datang, lahir, kemudian dia wafat Dia mati di kayu salib Bangkit pada hari yang ketiga Itu secara secara teorinya begitu tapi dalam prakteknya tidak selalu begitu Kita menceritakan tentang Kristus Menceritakan Kristus yang paling efektif Dan paling baik adalah melalui kesaksian hidup kita ya? Melalui perilaku kita Melalui tutur kata kita Percuma kita bilang dalam Yesus ada keselamatan Kalau kata-kata kita sendiri kasar Kalau kata-kata kita sendiri merendahkan orang lain Kalau kata-kata kita sendiri menyerang orang lain Karena saya kurang setuju Ketika pemberitaan Injil itu sifatnya adalah menyerang agama lain Atau menyerang keyakinan orang lain Tidak Kita tidak memberitakan kebenaran dengan cara menyalahkan orang lain Kita memberitakan kebenaran dengan menyampaikan kebenaran itu sendiri Itu cara yang paling efektif dan yang paling baik ya? Jadi bukan dengan cara Oh ini salah, ini salah Oh agama itu salah Oh agama itu sesat Oh agama itu kafir Bahkan Yesus bilang kalau engkau mengatakan Kafir kepada saudaramu itu terkutuk Yesus tidak suka kita Melakukan pekabaran injil Memberitakan kabar baik dengan cara yang tidak baik Yesus tidak mau kita Mewartakan kasih dengan cara kebencian Tidak bisa Mau itu alasannya apologetika kayak Mau itu alasannya uh, Memkau terbalik Tidak bisa seperti itu Kepis tenang tidak bisa seperti itu Kita punya cara yang berbeda dengan cara dunia Silakan orang lain mau serang kekristenan, mau rendahkan kekristenan, tapi kita tidak akan melakukan hal yang sama kepada mereka. nggak akan bisa. nggak akan masuk, nggak cocok dengan cara Yesus. Yesus aja sudah dicaci maki di atas kayu salib, dia bilang Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah prinsip dasar kekristenan. Nah, sekarang kita sudah mulai diajarkan bagaimana men-counter balik dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang keras itu sudah bukan jiwa kekristenan itu sendiri sehingga banyak orang sudah mulai gedeg dengarnya nontonnya bagaimana sih ini kok penuh kekerasan kok penuh kasar kok kok dia merendahkan agama yang lain orang yang tadinya mau bertobat akhirnya mikir ulang ternyata sama aja agama itu dengan agama kita cuma soal menang debat kalah saja eh, debat menang kalah saja dalam debat cuma soal itu sekali lagi kekristenan esensinya bukan Esensi kekristenan adalah kita bersaksi Kalau kita ingin orang hidup menjadi lebih baik Kalau kita ingin agama-agama lain bersikap baik kepada kita Harus kita yang duluan memberi contoh Harus kita yang duluan memberi teladan Maka mari kita uh, pahami di dalam 1 Yohanes 5 tadi ayat yang ke 10a Barang siapa percaya kepada anak Allah Ia mempunyai ten marturian Kesaksian itu di dalam dirinya Bersaksi itu adalah panggilan kita. Kalau kita waktu pendidikan agama Kristen belajar pak itu kan ada tri, tu, tri tugas panggilan gereja. Ada yang hafal? Waktu SD itu sering dikasih kan? Tri tugas panggilan gereja. Marturia, koinonia dan diakonia. Masih ingat enggak? Ada yang sudah katekisasi belum di sini? biasa dikatekisasi itu diberikan marturia, koinonia, diakonia. Semua tiga ini adalah kata benda, tapi ketika diterjemahkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja, bersaksi, bersekutu dan melayani karena memang yang namanya tugas itu dikerjakan, bukan sebuah benda pajangan. Bersaksi yang pertama, marturia. Dan di sini inilah kata marturia itu. Jadi di, barang siapa percaya kepada anak Allah, barang siapa percaya kepada Kristus, Ia mempunyai kesaksian itu, ten marturian di dalam dirinya. Kesaksian itu apa? Kesaksian ayat yang ke-11 dikatakan di situ. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah apa? mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, Dan hidup itu ada di dalam anaknya, hidup yang kekal, soen aionion. Siapa percaya kepadanya tidak binasa Melainkan memperoleh Soen Aionion, hidup yang Kekal Dalam bahasa Yunani hidup itu ada dua Bios, ya kalau kita Nonton bioskop Bioskop itu dari bahasa Yunani juga, juga Bios dan skopos Skopos itu layar, bios itu hidup Jadi bioskop itu layar yang hidup Terjemahan harfiahnya Kalau kita belajar biologi, bios dan Logos atau bios dan logia Bios itu hidup Logos itu atau logia itu ilmu Atau pengetahuan Jadi kalau bicara hidup itu Kita makan, kita minum, kita bertumbuh Kita bertambah tinggi atau bertambah pendek Kan pertumbuhan manusia itu kan gitu ya Ada klimaksnya tiba-tiba Makin lama makin turun ya. Ketika kita tua nanti ya kita udah gak setinggi Masa remaja kita menurun, menyusut tubuh kita Itu pertumbuhan bios Pertumbuhan secara Yang bisa diukur yang bisa dipelajari dalam biologi, tapi hidup yang dijanjikan Kristus di sini adalah zoen. Zoe itu artinya hidup yang kekal, hidup yang esensi hidupnya, hidup itu sendiri. Itu yang dijanjikan Kristus. Karena ada orang kelihatan hidup tapi sebetulnya hidupnya mati, jiwanya kayak nggak menyatu dengan tubuhnya. Ditanya apa, jawabnya apa? Kadang suka melamun sendiri Nah biasa orang kalau sudah suka mulai melamun sendiri Nah itu sudah sudah bios saja dia Tapi Zoe itu enggak Enggak menyatu jiwa dan raganya Nah di dalam Kristus kita mengalami penyatuan itu Di dalam Kristus kita mengalami hidup yang kekal itu Jaminannya adalah hidup yang kekal ya, Waktu lalu eh, kemarin ada pelayanan ulang tahun Saya sempat menyampaikan tentang seorang ahli di Amerika Serikat Ya, seorang ahli yang bernama Jos Apa saya lupa namanya Dia mengembangkan satu Teknologi yang namanya Humai, Humai itu adalah singkatan dari Human dan Artificial Intelligence Human dan AI Disingkat Humai Lengkapnya Humai itu adalah singkatan dari Human Resurrection Through Artificial Intelligence Artinya Kebangkitan manusia Melalui kecerdasan buatan Kira-kira begitu apa yang sedang dia lakukan? yang dia lakukan adalah melalui metode apa namanya psychronic atau apa itu? caranya adalah membekukan tubuh manusia yang mati supaya otaknya tidak mati. ini yang dilakukan oleh si josh ini, ya bukan josh groban, josh, namanya josh. dia melakukan cara itu supaya otak manusia itu bisa disimpan dan nanti katanya otak manusia ini bisa diambil dengan data komputer supaya otak ini bisa mengendalikan perangkat-perangkat yang ada yang nanti akan dibuat dalam bentuk tubuh robotik sehingga ketika orang mati tubuhnya saja yang binasa otaknya masih bisa dipakai, bisa diawetkan dan ditempatkan di robot maka jadilah seperti film cyborg yang katanya metode atau teknologi ini akan mulai sudah mulai dikembangkan dari 2016 dan akan mulai diaplikasikan atau diimplementasikan pada tahun 2045 jadi silahkan Bapak Ibu sudah boleh mendaftar dari sekarang. Kalau otaknya mau diawetkan. ya, Dipasangkan ke robot. Jadi nanti otaknya tetap kita. Kenangan-kenangan masa lalu masih ada. Apa yang kita ingat masih ada. Tapi kita pakai robot. Uh, luar biasa ya teknologi manusia sekarang. Kenapa dia melakukan ini? Karena Josh punya pengalaman pahit. Waktu itu bapaknya divonis menderita sakit parah. Liver ya. Liver itu sakit hati. ya. ya. Tapi bukan sakit hati karena patah hati, hati beneran, ya. Livernya sakit, kemudian oleh dokter dilakukan beragam penelitian, tapi dokter kemudian memfonis bahwa bapaknya tidak bisa ditolong lagi. Lalu kemudian Jos ini mencari jawaban melalui agama. Dia melakukan penelitian terhadap sejarah agama-agama, ajaran agama-agama, berbagai agama dia pelajari, dan dia pun mengatakan tidak ada jawaban. Dan karena keputus asaannya itu Dia kemudian memutuskan menjadi seorang ateis Dan ketika dia menjadi ateis Dia mengatakan sebetulnya Agama tidak punya jawaban Para dokter tidak punya jawaban Tapi ilmu pengetahuan punya jawabannya Melalui artificial intelligence Inilah yang memotivasi dia Untuk menciptakan teknologi Humai ini teologi Teknologi yang bertujuan Untuk mengawetkan otak manusia Dimotivasi oleh karena kecemasannya, kekhawatirannya akan kematian Artinya apa? Manusia, sehebat-hebatnya manusia Kematian itu tetap pada ujung-ujungnya Akan membawa kekhawatiran Membawa kecemasan Siapa di antara kita yang tidak cemas Kalau sudah mau dekat-dekat mati? Ada sakit sedikit di dada bagian kiri Sudah mulai, aduh jangan-jangan jantung saya Kenapa-kenapa ini? Sakit di bagian perut Aduh ini kenapa ini perut saya kok Kayaknya nggak enak, nggak seperti biasanya Sakit di berbagai tempat Itu kemudian membuat kita Akhirnya menyadari bahwa tubuh kita ini lemah Tubuh kita ini rapuh Apalagi dengan adanya COVID-19 sekarang ya. Dengan berbagai varian-variannya Dari alfa, beta, gamma Sekarang sudah sampai kapa, lambda, mu Ini urutan abjad dalam bahasa Yunani Membuat kita khawatir, membuat kita cemas dengan hidup kita Membuat kita semakin ragu Tetapi firman Tuhan memberi kita jaminan Bahwa sebetulnya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara Hidup kita di dunia ini akan ada akhirnya Sehebat apapun manusia mengembangkan teknologi Untuk mencegah kematian Tetap aja ujung-ujungnya adalah kematian Bayangkan Bapak Ibu sudah pakai uh, tubuh robot Tiba-tiba lobet hidup bapak ibu ditentukan oleh berapa sering bapak ibu mencharge ya diri diri bapak ibu ya sama jadi sama kayak handphone tubuh kita nanti kalau otak kita sudah dipasangkan ke robot jadi akhirnya akan tetap menimbulkan kekhawatiran tapi firman Tuhan berkata bahwa kesaksian itu bahwa Tuhan itu telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya Di dalam Yesus Kristus Karena Yohanes 3 ayat 16 siap, Barang siapa atau siapa saja yang percaya kepadanya Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Ya, Ini pentingnya Karena itu kita harus menyampaikan kesaksian ini Kesaksian ini kita lihat di ayat yang ke 10a Barang siapa percaya Hopis tenon. ya. Barang siapa percaya atau siapa saja yang percaya Jadi kunci pertama Kalau kita ingin menyampaikan kesaksian Kita harus percaya dulu kepada anak Allah Kepada Kristus Kita harus percaya dulu kepadanya Maka kesaksian yang ampuh Kesaksian yang baik Kesaksian yang uh, sesuai dengan Alkitab adalah Ini poin pertamanya Percaya pada Kristus, artinya apa? Ketika kita bersaksi Kita bukan menceritakan diri kita Tapi kita menceritakan Kristus Ini penting Karena seringkali kita Kalau ada ibadah-ibadah kayak komsel Atau ada ibadah zoom, itu kan seringkali Worship leader atau pemimpin ibadah Suka bertanya, ada di antara bapak ibu yang Mau bersaksi Semuanya menunduk Kayak lagi naik metro mini, kemudian ada pengamen Naik dan mulai memainkan lagunya. mohon maaf bapak ibu, saya baru keluar dari penjara. itu dulu kami waktu dari Tanjung Priuk pertama kali nyampe Jakarta dari Tanjung Priuk kami naik kapal semua saya dengan bugem itu dari dari timur sana tiba di Tanjung Priuk dari Tanjung Priuk kami diajak oleh kakak-kakak tingkat kami waktu itu naik Metro Mini itu eh, bukan kopaja ya nah, kopaja dari Metro Mini menuju ke Blok M ya eh, jaman dulu belum ada busway ya pajak lalu kemudian e, ketika sudah di tengah jalan tiba-tiba mobil itu berhenti di halte lalu ada pengamen naik nah pengamen itu tampangnya serem udah bertato tapi dia bawa gitar lagunya pun lagu-lagu mellow tapi pengantarnya yang bikin kita serem baru pertama kali nyampe di Jakarta Bapak Ibu hidup ini susah ya kami baru keluar dari penjara karena kasus pembunuhan dan susah cari kerjaan makanya kami jadi pengamen jadi mohon pengertian Bapak Ibu, nggak usah pura-pura nunduk. Bayangin ya, ngamen kayak gitu ya. Masa saya harus memberitakan, kalau memimpin ibadah harus begitu. Siapa yang mau bersaksi diantara Bapak Ibu, udah nggak usah pura-pura nunduk. Ya. Kan nggak bisa seperti itu. Itu dulu zaman di Kopaja dulu. Jadi kita terpaksa melek. Yang namanya orang dari kampung kan. Baru pertama kali ketemu preman kayak gitu. Waduh harus dengar. Tiba-tiba dia mulai nyanyi. Lagu Melo. Kusangkakan panas berpanjangan. Wih. Ampang boleh preman. Lagunya Hello Kitty. Nah, itu pengalaman manusia. Ya. Nah, di sini kita ketika kita mau menyampaikan kesaksian, ketika kita mau menyampaikan eh, apa namanya? pemberitaan kita tentang Kristus, ingat kita harus fokus pada Kristus. Kita berbicara tentang Kristus, jangan diri kita. Jangan kemudian mulai bersaksi, puji Tuhan, anak kami, sekolahnya, diterima di perguruan tinggi nasional perguruan tinggi terbaik di Indonesia ranking satu di Indonesia itu karena anak kami belajar dengan giat karena dia tekun sekali belajar sampai akhir dia kesaksian Tuhannya nggak ada anaknya yang diceritakan saya sebagai orang tua menemani dia kalau lagi belajar bawa cemeti kalau dia tidur sedikit saya bangunin saya olesin matanya pakai minyak kayu putih biar nggak tidur tidur jadi yang diceritakan adalah tentang dirinya, anak-anaknya, keluarganya, usaha-usaha yang mereka lakukan. Bukan Tuhan, Tuhannya hilang. Apa bedanya kita dengan podcast ya, dengan wawancara-wawancara artis? Ya udah ikut aja kayak gitu. Artis aja sekarang wawancara sekarang bawa, -bawa nama Tuhan. Orang-orang sukses sekarang nggak wawancara bawa-bawa nama Tuhan. Coba dengar wawancaranya siapa itu yang juragan 99? Eh juragan apa tuh? Yang punya MS Glow itu ya, yang punya pesawat pribadi itu, punya bocor hotel pribadi. Ketika dia bersaksi, ya, eh, dia buat bersaksi lagi. Dia diwawancara, yang dia bawa justru Tuhan. Saya bilang, kok justru orang yang bergerak di dunia sekuler banyak bicara tentang Tuhan, tapi di gereja, ketika kita bersaksi, kita bicara tentang diri kita. Saya dulu gak punya apa-apa, saya puji Tuhan. Sekarang sudah punya mobil sendiri, hasil dari tabungan bertahun-tahun. Sampai amin, gak ada Tuhannya Cuma ujung-ujungnya ada puji Tuhan Semuanya itu boleh terjadi Amin nah, Mana Tuhannya Karena kita mau memberitakan tentang Tuhan Bukan tentang diri kita saya juga berkali-kali menyampaikan Kalau kita ditimpa musibah Pernah ada kesaksian orang Habis mengalami kebakaran Satu lorong, satu lorong itu kebakaran Rumahnya doang yang tidak terbakar Lalu apa dia bersaksi di gereja dia bilang, puji Tuhan Semua rumah Di tetangga-tetangga di, di saya Terbakar habis Hanya rumah saya yang tidak terbakar Karena ada ibadah Di dalamnya, saya waduh Kok begitu kesaksiannya Bayangan kalau di antara jemaat itu Ada tetangganya Langsung mikir Kalau begitu Tuhan cuma datang di, gereja, di rumah dia Rumah saya nggak ada, padahal tiap hari saya ibadah kalau saya kalau ibadah komsel di rumah saya, kok Tuhannya cuma di situ? Apa karena Tuhan ada di situ lupa ke tempat saya? Kan gak bisa seperti itu. Ketika kita bersaksi, sampaikanlah bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Wah, itu luar biasa kesaksiannya. Daud ketika berdoa, ketika menyampaikan pidato penutup sebelum dia wafat kepada orang Israel, dia berbicara apa? Raja yang ditinggikan oleh Tuhan. Luar biasa. Dia sudah menang perang berkali-kali, tapi dia berbicara yang ditinggikan oleh Tuhan. Dia tidak berkata, "Aku adalah raja yang dengan luar biasa mengalahkan musuh-musuhku, yang dengan dahsyat menghancurkan musuh-musuhku." Tidak. Dia tetap menunjukkan bahwa Tuhanlah yang ada di balik semuanya itu. Keberhasilannya, kesuksesannya tidak mungkin tanpa Tuhan. Itulah kesaksian yang sebenarnya. Percaya kepada Christus. bahwa Kristuslah yang memungkinkan kita menjadi seperti ini kalau usaha kita berhasil ada orang puji puji wah luar biasa ya usahamu berkembang luar biasa ah kalau bukan karena Tuhan ini sebetulnya sudah hancur kalau bukan karena Tuhan ini sebetulnya sudah nggak ada apa-apanya tapi semua karena Tuhan kenapa karena dulu saya sudah masuk rumah sakit difonis oleh dokter umurmu tinggal lima empat tiga udah dihitung mundur tapi karena Tuhan menolong saya, saya selamat Hal-hal yang sepele Yang kadang-kadang tidak kita syukuri Lagi bagus-bagusnya usaha Tiba-tiba suami istri berantem Bisa hancur usaha kita Lagi bagus-bagusnya usaha Tiba-tiba anak kita melakukan kesalahan Ditangkap oleh polisi Dan kita harus membayar ganti rugi Denda begitu besar Bisa hancur bisnis kita Bisnis kita bisa hancur oleh hal-hal yang kecil Yang sepele, yang kadang tidak kita pikirkan Ya Pernah di Alfa dulu ada satu keluarga itu baru bangun usaha Jual gas, ketika usahanya Sudah berkembang bagus Kasirnya bawa lari Semua uangnya Langsung istrinya kayak lemes gitu ya Yang tadinya begitu semangat, jalannya udah kayak Sempoyongan Lalu kemudian kita waktu itu masih Apostolos ya, kita kemudian uh, Kasih teologi Pastoral kepada beliau Menuntun, ah, ini dia kuat lagi, bangun lagi Dan sekarang berkembang lagi Luar biasa, dan dibilang kalau bukan karena Tuhan, sudah hancur semuanya ini Orang lain boleh menipu kami, orang lain boleh meninggalkan kami, orang lain boleh menghianati kami Tapi Tuhan tidak pernah, hanya dia yang setia Dan dia yang sanggup membuat usaha kita berhasil Maka jangan puas dengan capaian-capaian yang kita punya sekarang Karir kita bagus, bisnis kita bagus, keluarga kita terlihat bagus, anak-anak kita berprestasi bagus kalau tidak ada Tuhan di dalamnya Sia-sia Kalau kita selalu membanggakan diri kita Membanggakan kepintaran kita Membanggakan harta kita Membanggakan usaha kita Mitra-mitra kita Kapan kita mau membanggakan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang setia Mitra bisa hancur pergi Anak-anak bahkan sekarang banyak yang meninggalkan orang tua Sendirian Keluarga bahkan banyak yang menghianati keluarganya sendiri Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tidak pernah terlelap menjaga Israel itu, kata pemazmur Jadi percaya saja kepada Tuhan. Dan itu yang kita saksikan. Jangan saksikan soal bisnis kita, soal keberhasilan kita saja. Tapi ceritakan Tuhan di balik semuanya itu. Dialah yang menyusun skenario semuanya. Poin yang kedua dari kesaksian itu. Masih di ayat 10a. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai Kesaksian itu di dalam dirinya And auto, di dalam dirinya Kesaksian itu ada di dalam dirinya Gak usah Bapak Ibu cari di buku Gak usah Bapak Ibu cari dari orang lain Gak usah datang kepada pendeta dan bilang bu pendeta, Bapak pendeta Kira-kira saya mau bersaksi tentang apa ya Yang mengalami hidup itu kita Bukan Bapak pendeta, bukan Ibu pendeta Bukan orang lain, bukan buku-buku Yang mengalami hidup itu kita sendiri maka kitalah yang tahu bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Dan kesaksian itu ada di dalam hidup kita. Maka poin kedua ketika kita mau bersaksi adalah berangkat dari pengalaman hidupmu, bukan hidup orang lain. Yang mengalami pengalaman dengan Tuhan adalah kita. Berceritalah dengan gayamu, berceritalah dengan stylemu. Anak muda pakailah gaya anak muda, karena jiwa yang akan engkau jangkau adalah anak-anak muda. Orang-orang yang dewasa gunakanlah gaya dewasamu Nah jiwa yang akan kita jangkau adalah jiwa-jiwa yang dewasa Gunakan cara kita sendiri pemusik bersaksilah dengan musik-musiknya Pengajar bersaksilah dengan pengajaran-pengajarannya Penyanyi bersaksilah dengan nyanyian-nyanyiannya Dengan cara kita pebisnis bersaksilah melalui bisnisnya Jadi nggak usah berharap Kalau oh, saya pebisnis saya mendengar kesaksian dari si A dia dulu sekarat hampir mati lalu dibangkitkan, oh dibangkitkan, disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit yang mematikan. lalu kita berharap Tuhan kapan saya seperti dia. lalu Tuhan bilang boleh nggak kamu sakit dulu supaya kamu mengalami hal seperti dia. ternyata kita nggak sanggup baru sakit sedikit aja udah bilang Tuhan kau di mana. padahal kita selalu bilang Tuhan saya ingin mengalami seperti dia. Kita dengar kesaksian ada orang, habis ditipu orang lalu mengalami kebangkrutan, kehancuran bisnisnya. Lalu Tuhan tolong dia mengalami perubahan dan kita berharap ingin seperti dia. Lalu Tuhan bilang, boleh nggak saya ambil dulu semua yang kamu miliki sekarang? Mulai ketar ketir, jangan Tuhan. Setiap kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Pengalaman kita dari anak-anak saja itu sudah merupakan kesaksian. Saya waktu kecil dulu baru belajar bawa sepeda. Dan setelah sudah berhasil bawa sepeda, langsung main ke jalan raya. Waktu itu di kampung dari kakak saya jalan raya itu bentuknya kayak letter U curam sekali ya bukan udah pernah kesana kalau kita naik sepeda itu oh kecepatannya tinggi sekali dan itu kebanggaan saya naik sepeda pertama kali pada waktu itu saking bangganya sudah bisa lepas tangan weh itu kan kebanggaan anak-anak ketika baru belajar bawa sepeda lepas tangan lalu tiba-tiba kakak saya lewat kakak saya pada waktu itu Uh, bawa mobil kayak metro mini, eh metro mini, kayak uh, kopaja, eh bukan kopaja, mobil-mobil yang kecil-kecil itu, KWK, angkot, ya. Tapi kalau di sana orang yang punya angkot itu punya gengsi tinggi. Lewatlah dia, dan dia liatin saya. Lah namanya anak kecil kan senang ya, lihat, wow, membanggakan diri. Saya tunjukkan, saya bisa bawa sepeda kecepatan tinggi lepas tangan. Saya udah nggak sadar di depan sudah ada jurang, sudah dekat sekali mulut jurang. Dan begitu sudah ban sepeda itu sudah hampir berada di pinggir Di uh, pinggir sekali apa namanya itu jalan itu, baru saya sadar, baru saya kaget, dan masih sempat ngerem, luar biasa. Sebenarnya itu bukan karena kehebatan saya, karena saya nggak bisa ngontrol sama sekali, saya nggak tahu sama sekali apa yang terjadi di depan saya. Tapi Tuhan yang menyadarkan saya pada waktu itu. Karena kalau nggak udah itu jatuh ke jurang itu udah nggak mungkin hidup lagi. Mungkin saya sudah bersama-sama dengan Kristus sekarang. nggak ketemu bugem. Tidak ketemu Bapak Ibu sekarang. Ya, mungkin. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan saya. Pernah saya pada waktu dulu ada namanya Epta Eptanas. Ya, zaman saya dulu. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami itu berarti belum lahir. Ya, saya lebih tua dari Bapak Ibu. Epta Eptanas. Evaluasi belajar tahap akhir dan evaluasi belajar tahap akhir nasional. Sudah hari-hari dekat Eptanas saya terkena penyakit. Dan penyakitnya itu juga penyakit Apa ya, kayak campak gitu ya Kayak dicampakkan jadinya kan Jadi muncul uh, apa namanya uh, Ya pokoknya begitulah Kalau bapak ibu sudah tahu penyakit itu Dan teman-teman saya Datang menjenguk saya di, ru di rumah Waktu saya gak berani Datang ke sekolah minggu, waktu itu masih kelas 6 SD Gak berani datang ke sekolah minggu Karena malu Dan juga memang karena waktu itu saya malas ke sekolah minggu nggak berani ketemu dengan orang-orang lain Karena di kampung itu Itu dianggap penyakit terkutuk Ui, Bayangin, terkutuk saya pada waktu itu Lalu kemudian teman-teman saya datang Menjenguk dan berkata Di gereja kamu sudah doakan. ada kebanggaan dong Ih, saya didoain di gereja Belum pernah saya dengar orang didoain di gereja pada waktu itu Lalu kemudian teman-teman dari sekolah datang Di sekolah kamu sudah didoain oleh teman-temanmu Oleh guru guru Ih, luar biasa saya didoain oleh teman-teman saya, doain oleh guru-guru saya. Senang sekali, waktu itu ya. Keluarga datang, mereka juga berdoa untuk saya. Penatuan datang, si datang. Kalau di sana, si istilahnya, kalau kita diaken mendoakan saya ada kebanggaan, tapi saya heran kok nggak sembuh-sembuh. Sementara, FTA, Epta FTA sudah dekat sekali. Kalau pada suatu malam, saya mendengarkan khutbah di Manado itu. Ada beberapa radio Kristen Ada tiga pada zaman saya waktu masih kecil ya Radio Kristen, ada radio Sion Yang dipunya oleh Gemim Ada radio apa itu yang di Manado Dan ada satu lagi radio di dekat Dengan uh, kampung kami Setiap malam sebelum tidur Selalu menyiarkan khotbah. Saya nggak tahu kenapa khutbah Selalu disiarkan setiap mau tidur Sehingga banyak orang tidak mendengarkan khotbah itu sampai selesai Sudah ada di alam mimpi karena khutbah selalu disiarkan sebelum tidur Nah waktu itu saya dengar khutbah dari pendeta uh, Steven Tong Waktu itu Steven Tong pada waktu itu dengan kerasnya bicara Kalau kamu ada masalah, kalau kamu sakit Jangan selalu minta didoakan orang Jangan selalu minta didoakan pendeta Jangan selalu minta didoakan oleh majelismu Karena kadang-kadang Tuhan ingin mendengar suaramu sendiri Meminta kepadanya kaget pada waktu itu Wih, kayaknya ini yang saya alami sekarang sudah didoain di gereja, didoain di sekolah didoain oleh keluarga, kok gak sembuh-sembuh didoain oleh jemaat, gak sembuh-sembuh akhirnya saya mulai berdoa pada malam itu berdoa sendiri Tuhan, nah waktu itu saya, saya dulu waktu SD paling gak suka disuruh berdoa makanya saya gak tahu kenapa Tuhan pilih saya jadi pendeta, paling gak suka disuruh berdoa nah, sampai sekarang pun jiwa itu masih kebawa-bawa kadang kalau bugam suruh berdoa ya, kau ajalah doamu lebih, kayaknya lebih sistematisnya ada, ada pendahuluan latar belakang masalah ya ada dasar teorisnya sampai kesimpulan dan saran ada di doa beliau kalau saya doa itu langsung ke penutup ya, langsung ke doksologi ya kan, jadi kalau dia suruh selalu saya tolak, nah, itu bawaan dari SD SD dulu saya paling malas disuruh berdoa di kelas kalau sudah mau doa, sudah mau pulang kita akan pulang dan sebelum pulang kita akan berdoa. Saya akan angkat tangan dulu. Bu Guru, Guru izin ya ke toilet. Ke toilet? Saya nggak ke toilet, cuman sampai di pinggir pintu sambil dengar siapa yang ditunjuk doa. Oh si ini nggak jadi saya masuk. Saya. Itu nggak mau ditunjuk berdoa. Itu anehnya. Tapi Tuhan pakai. Kenapa bisa begitu? Nah, karena pada malam itu saya berdoa. Ya waktu dengar khutbah Stefan Tong saya berdoa. Dan hanya dalam waktu beberapa hari itu penyakit saya itu perlahan-lahan menghilang Dan tepat di hari Epta Eptanas saya bisa hadir Guru-guru sampai kaget, kok kamu datang? Sebenarnya saya juga nggak tahu, saya sembuh Dan saya lulus Epta Eptanas itu dengan nilai ranking 1 di SD Saya bukan sedang mempromosikan diri ya tapi saya mau bersaksi bahwa semua karena Tuhan. Bayangkan saya nggak punya waktu untuk belajar, nggak punya waktu untuk baca buku. Habis sakit, saya bergumul dengan sakit, saya malunya minta ampun dengan sakit yang disebut sakit kutukan itu. Tapi pada waktu FTA, karena saya ranking satu, masuk SMP di urutan pertama, "sibang ini bukan saya, saya nggak pernah belajar ini semua karena Tuhan." Saya bertanya Tuhan kenapa engkau berikan saya Kepintaran seperti itu Masuk SMA SMA dulu saya pernah direkrut Untuk masuk ke Universitas Satya Wacana Ketika saya direkrut Terjadi kerusuhan di Jakarta Tahun 98 Untuk melengserkan Soeharto. Dan ibu saya bilang Janganlah kamu ke Jawa Bahaya Mungkin karena Tuhan tidak mau saya masuk elektro Dia ya bikin kerusuhan di Jawa <tuh> Kalau kita mau mikir jahat seperti itu ya Tapi bukan karena itu tapi ada saja cara Tuhan Untuk mencegah saya pergi ke sana Lalu terakhir Tiba-tiba saya dipanggil Pak mau ikut nggak tes sekolah pendeta Wah saya bingung Saya tanya kepada mamak saya Mah, Ini kan di, di Jakarta baru habis kerusuhan Saya diundang untuk ikut Sekolah pendeta ujian Kata mama saya ikut Saya ikut Luar biasa. Jangan jarang mama-mama mamak musur anaknya Sekolah pendeta apalagi dengan ranking yang bagus Dengan nilai yang bagus karena kadang-kadang sekolah teologi itu biasanya anak-anak buangan Yang tidak diterima di perguruan tinggi swasta negeri Mencoba ke perguruan tinggi swasta nggak diterima lagi dibuang ke teologi Kalau nggak pemakai narkoba Susah bertobat suruh masuk sekolah teologi Kalau nggak di, di rumah anak yang paling susah disuruh Paling bandel Masuk ke sekolah pendeta Biar bertobat Sekolah pendeta itu bukan untuk bertobat liru kita, kalau kita baca sejarah gereja itu sekolah teologi itu justru mereka mengirim anak-anak terbaik dari rumahnya masing-masing itu yang dikirim ke sekolah teologi, makanya teolog-teolog kita pinter-pinter dulu, luar biasa kalau berdebat jago menyampaikan pemberitaan firman Tuhan hebat mereka membangun sekolah-sekolah, makanya gereja-gereja dulu akrab sekali dengan sekolah-sekolah nah sekarang sekolah teologi ya yang dikirim orang-orang yang hampir masuk penjara, yang hampir mati, ya udah makanya di sekolah teologi ya Namanya aja sekolah teologi ya Tapi isinya uh, Ada malaikat, ada iblis di dalam Berdebat terus Berdebat soal Alkitab, berdebat soal banyak hal itu yang terjadi Tapi Tuhan memanggil saya Dengan hal-hal yang Tuhan kasih ke saya Pakailah itu untuk bersaksi tentang Tuhan Dan itulah yang Bugam sampaikan kepada saya Waktu itu dia bertanya Ini tugas ini sudah selesai, tugas itu sudah selesai Saya bilang belum, belum, belum, belum dan dia bukannya, bilang, dia bukannya marah Dia cuma bilang bersyukurlah Karena Tuhan kasih kamu talenta yang banyak Sehingga kamu bisa melayani banyak hal Memperbaiki komputer Menerjemahkan dari bahasa Inggris Dan sebagainya Dan itu uh, Terasa banget Semakin banyak Tuhan beri kepada kita Semakin besar tanggung jawab kita untuk bersaksi Melalui banyak hal Melalui persekerjaan kita Melalui usaha kita dan sebagainya dan yang terakhir, ya biasa kalau terakhir ini menyenangkan Ayat 20b, Matius 28 Dan ketahuilah kai idu, idu itu artinya Dan lihatlah aku menyertai kamu egomet met humon eimi Aku menyertai kamu, bukan aku akan menyertai kamu Ketika Tuhan mengutus kita Ketika Tuhan menyuruh kita Pada saat itu Tuhan udah bilang Saya ada bersama-sama dengan engkau Makanya kalau disuruh untuk melayani Disuruh untuk bersaksi nggak usah khawatir Tuhan ada bersama-sama dengan kita Dan ini luar biasa Di Injil Matius dikatakan pada waktu berita Natal Yesus diberi nama Immanuel Allah beserta kita Dan ketika Yesus mengutus murid-muridnya Dia berkata Aku menyertai kamu senantiasa Di sini dikatakan Kalau bahasa Yunani pasas tas hemeras arti Arti-artinya Di sepanjang waktumu Luar biasa ya Senantiasa, kalau di bahasa Inggris diterjemahkan Always, selalu Tuhan menyertai kita Sampai kepada akhir zaman Sampai dunia ini habis Tuhan tetap menyertai kita Jadi jangan bilang kemana engkau Tuhan Dalam setiap masalahmu Jangan pernah bilang kok Tuhan seperti diam saja Dia ada bersama-sama dengan kita Dia melangkah bersama-sama dengan kita Makanya saya agak kurang setuju Dengan lagu Sampai kulihat Tuhan bekerja lagu apa itu? Sampai kulihat kau bekerja Dia selalu bekerja Hanya kita yang gak pernah melihatnya Ketika kita jatuh apakah Tuhan tidak bekerja Dia sedang bekerja Ketika kita terpuruk, ketika kita merasa sendirian Apakah Tuhan diam? Tidak Dia sedang bekerja dalam diamnya kita Dalam ketidakberdayaan kita Tuhan selalu bekerja Hanya kita yang gak lihat Kita yang gak sadar Kenapa? Karena kita gak mau connect dengan Tuhan Coba Bapak Ibu connect dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Maka setiap hal dalam hidup kita, kita akan melihat Tuhan itu luar biasa, bahkan bernafas pun Tuhan bekerja. Bayangkan sekarang oksigen aja dijual mahal, Tuhan kasih gratis kepada kita, apa Tuhan tidak bekerja di situ. Bayangkan kalau Tuhan tiba-tiba munculkan tagihan ini, oksigenmu satu hari ini bayar lunas, bisa nggak kita bayar dari lahir ini, oksigenmu bayar semuanya, perpuluhan kita kurang. Untuk membayar semua oksigen yang Tuhan kasih kepada kita Semua persembahan yang kita kasih ke gereja Itu nggak ada apa-apanya Dibanding oksigen, itu baru oksigen doang loh Belum air, belum makanan Belum yang lain-lain Kalau kita disuruh oleh Tuhan Bayar semuanya itu Bahkan hidup kita pun gak sanggup membayarnya Belum lagi karya Penebusan Kristus di kayu salib Siapa yang bisa bayar balik itu Berani gak kita ditanggung di kayu salib Untuk menyelamatkan orang-orang Banyak ini, gak akan bisa tapi Yesus mau melakukan itu Maka kurang apa lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita Maka keterlaluan kalau kita berkata Saya nggak tahu mau bersaksi tentang apa Hidupmu adalah kesaksianmu Maka beritakanlah hidupmu Gak usah dengar tentang apa kesaksian orang apa Buku bilang begini Gak perlu kita persis seperti itu Karena setiap orang punya catatan sendiri Hidupnya bersama dengan Tuhan Maka beritakanlah itu Bukan berarti saya mau mengatakan oh kalau ada orang bersaksi tutup aja kupingmu. Enggak. Ketika dia bersaksi, kita pelajari apa cara Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dengarkan itu, bukan bagaimana dia hebatnya. Sehingga terjadi kultus individu pemujaan terhadap individu. Enggak. Yang kita cari Tuhannya di mana? Kok bisa Tuhan bekerja seperti itu? Luar biasa Tuhan bisa menyelamatkan dia. Berarti saya tidak salah menyembah Tuhan yang demikian. Karena Tuhan kalau Tuhan bisa melakukan itu kepadanya, Tuhan pasti bisa melakukan hal yang sama kepada saya. Itu pentingnya kesaksian itu. Jadi bukan untuk memuja atau menyembah orang-orang yang bersaksi. Jadi di sini uh, ayat ini berkata demikian. Jadi dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Poin ketiga dari kesaksian adalah bahwa Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Tuhan menyertai kita. Bahkan ketika kita kehabisan kata-kata Tuhan bilang apa? Ketika engkau diperhadapkan untuk bersaksi tentang aku Jangan kau khawatir Jangan kau takut kehabisan kata-kata Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita Rohnya akan memberi kita kata-kata Saya aja kadang-kadang kalau dihadapkan Dengan jemaat yang punya masalah Ketika dia mulai berbicara Saya mulai bingung Aduh Tidak ada ini di uh, perkuliahan saya dulu Tidak ada ini saya pernah pelajari di buku Saya harus jawab apa? Tapi entah kenapa tiba-tiba ada aja itu di dalam otak saya Ada saja itu dihadirkan Tuhan di dalam pikiran kita Dan kita harus menyampaikan itu Ketika kita memberitakan firman Tuhan Apakah semua karena kita mempersiapkan diri dengan baik? Enggak Kadang-kadang apa yang kami sampaikan Apa yang pendeta-pendeta sampaikan itu Bukan sesuatu yang dia persiapkan ketika dia mempersiapkan khutbah Tapi ada aja hal-hal yang diingatkan Tuhan Sampaikan ini, beritakan ini Mungkin apa yang kita sampaikan Tidak untuk semua kita yang hadir pada hari ini Atau semua kita yang ada di rumah Tapi hanya untuk satu orang Ya, Dari katakanlah ada berapa ratus orang kita yang hadir hari ini 900 orang katakanlah begitu ya Mungkin tidak untuk 899 orang Tapi hanya untuk satu orang khotbah itu disampaikan Yang lain kayaknya bingung Ya apa ya Tapi bagi yang satu orang itu Khutbah itu begitu menyentuh hidupnya Dan dia mengalami perubahan hidup Ingat bagi Tuhan Satu nyawa saja penting Apalagi 900 nyawa Apalagi 30 nyawa Apalagi 40, 50 nyawa Penting bagi Tuhan Maka bersandarlah kepada Tuhan Dan ingatlah bahwa ia senantiasa Menyertai kita Sampai pada kesudahannya Amin Mari kita Berdoa Kita satu dalam doa Ya Tuhan bapa kami yang baik Kami bersyukur kepadamu Tuhan Untuk pemberitaan firmanmu Yang telah engkau taburkan kepada kami ya Tuhan Ajarlah kami ya Tuhan Untuk menjadi pribadi-pribadi Yang mau bersaksi tentang engkau Yang tidak malu bersaksi Tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kami Karena kami percaya bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami Dan masih banyak hal yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kami Asal kami senantiasa berserah kepada Tuhan Dan mengikuti tuntunan kasih Tuhan Maka kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya di dalam kehidupan kami Maka mampukan kami untuk bisa menyampaikan kebenaran tentang dirimu ya Tuhan Tentang apa yang sudah engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tentang pengalaman-pengalaman hidup kami di dalam kekurangan-kekurangan kami Engkau melengkapi kami ya Tuhan Supaya kami dapat menyampaikan kesaksian-kesaksian kami Dimanapun Engkau tempatkan kami Baik dalam keluarga kami Dalam sekolah kami Di tempat kami bekerja Ataupun dimanapun kami berada Kami boleh bersaksi tentang Engkau ya Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk jemaat-jemaatmu yang saat ini sedang terbaring lemah Karena sakit Baik mereka yang sakit di rumahnya masing-masing Maupun di rumah-rumah sakit mereka yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu. Mereka yang merasa tidak berdaya. Mereka yang merasa kehilangan harapan karena penyakit yang mereka derita. Mereka yang mengeluh, mereka yang berkeluh kesah di hadapan engkau ya Tuhan Lihatlah apa yang mereka alami ya Tuhan Tiliklah kehidupan mereka Dalam sakit mereka kami percaya Bilur-bilurmu sanggup untuk menyembuhkan mereka Dan kami percaya orang-orang yang saat ini berserah kepada engkau Akan engkau berikan mereka damai sejahtera Akan engkau karuniakan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan Sehingga pilihan-pilihan mereka dalam hidup mereka adalah pilihan yang karena tuntunan berasal daripada Tuhan tapi juga berdoa untuk anak-anak kami Dalam proses pendidikan mereka Tahap demi tahap yang mereka ikuti ya Tuhan Mampukan mereka untuk menjadi pelajar-pelajar yang baik Yang tidak saja berprestasi secara ilmu pengetahuan mereka Tapi juga mereka menjadi teladan di dalam kehidupan mereka Dalam pergaulan mereka Mereka hanya berkata-kata yang baik ya Tuhan Berperilaku yang baik Dan dijauhkan dari mereka ya Tuhan Untuk menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar mereka tapi mereka menjadi siswa-siswa yang teladan Di sekolah mereka, di dalam keluarga mereka Mereka menyenangkan membanggakan orang tuanya Dan terlebih ya Tuhan, membanggakan engkau Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk pergumulan-pergumulan ekonomi jemaatmu Mereka yang kehilangan pekerjaan Karena pandemi yang dialami saat ini Maupun mereka yang saat ini sedang membangun usaha-usaha yang baru Yang serang, sedang merintis usaha-usaha baru kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan, pakai mereka, urapi mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan ekonomi mereka, berikan mereka pekerjaan yang terbaik. Bantu mereka ya Tuhan untuk mengembangkan usaha mereka, tuntun mereka beri hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga setiap usaha mereka boleh berkembang dengan baik semuanya karena kemurahan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga akan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Yang boleh saling melengkapi di dalam kehidupan mereka Menuntun mereka Tidak saja dalam menghadapi kehidupan ini Tapi juga dalam memperteguh iman mereka Kepada mu ya Bapa Sehingga ya Tuhan mereka menjadi pasangan Yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Jangan berdoa untuk para pengusaha Mereka yang mengembangkan bisnis mereka ya Tuhan Tuhan akan campur tangan dalam setiap usaha dan bisnis mereka ya Tuhan Sehingga engkau mendatangkan mitra-mitra yang terbaik Yang dapat sama dengan baik Dan usaha mereka boleh Hasil dibukakan jalan oleh Tuhan, dan di tengah-tengah pandemi ini, mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya, Bapak, juga kami berdoa untuk gereja kami di daerah Diaspora kopilas. Saat ini sedang melakukan Renovasi tempat ibadah Yang ada di Taman al Indah Tuhan engkau yang mencukupkan semua Yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada Memberkati para tukang Yang ada di sana ya Tuhan Memberi mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan Sehingga dalam mereka mengerjakan Membangun rumah bagi engkau ya Tuhan Mereka pun boleh mengalami kesaksian-kesaksian Bahwa -kesaksian. Tuhan pun mampu menjama mereka Dan menemukan Tuhan Di tengah-tengah pekerjaan. Mereka. Dia akan berdoa untuk para donatur yang senantiasa menopang proses renovasi ini Berjalan dengan baik sehingga kami tidak pernah berkekurangan Bila Tuhan memberkati setiap orang yang telah bermurah hati menopang setiap renovasi tempat ibadah ini Sehingga kami boleh memberikan tempat ibadah yang terbaik ya Tuhan untuk kemuliaan namamu Dia akan berdoa untuk kewajiban-kewajiban kami menyelesaikan pembayaran-pembayaran dana talangan kami Tuhan setiap persembahan-persembahan yang kami berikan dari minggu ke minggu Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu ya Bapak Agar setiap persembahan yang kami berikan itu Boleh terus menopang setiap pembayaran kami dari minggu ke minggu Dan kami tidak berkekurangan ya Tuhan Dan setiap pembayaran kami boleh menjadi berkat ya Bapak dan Biarlah Tuhan juga memberkati uh, bendahara gereja ini Agar boleh mengatur keuangan dengan baik Dan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan panggilan yang berasal daripada engkau Dan setiap tangan-tangan yang terbuka Yang mau terus menopang Proses renovasi gereja kami Maupun proses pembayaran dana-dana talangan Engkau yang akan memberkati mereka berlipat kali ganda Dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka Sehingga mereka pun boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Terima kasih ya Tuhan untuk semua jemaatmu yang boleh hadir pada hari ini Tuhan berkati Tuhan limpahi mereka dengan damai sejahtera Bayang hadir di tempat ini di rumahmu ini ya Tuhan Maupun mereka yang mengikuti secara live streaming Secara online Tuhan berkati semuanya Dengan berkat yang berasal daripada engkau Dan sebentar kami diberi kesempatan Untuk memberikan apa yang sudah kami terima dari engkau ya Tuhan Pemberian kami ini ya Tuhan engkau berkati Meskipun itu tidak seberapa ya Tuhan Tetapi dengan ketulusan, dengan sukacita kami mau memberiknya Untuk pekerjaan Tuhan, untuk menopang pelayananmu di tempat ini ya Tuhan Maka berkatilah setiap pemberian kami Agar apa yang kami berikan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan namamu saja Terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu